Oke. Okay. Ayo, apa lagi nih? Jadi itulah tadi videonya kawan. Jadi detik-detik salah satu markas Polri ikut polsek ya, dikupung anggota TNI. Intinya sangat mengharukan. Begitu judulnya. Jadi terkadang hal-hal yang begini kurang, divir, kurang viral ya. Ini adalah salah satu bentuk ya uh, prank. Tetapi ini mengharukan kawan. Di beberapa wilayah, ya saya yang begini. masuk dulu itu ada di Jakarta juga pernah hasil beberapa kali. Di saat hari ulang tahun, ya beginilah caranya. Hey. ya kan? Hari ulang tahun. Nah. Dan memang ada beberapa kebiasaan di kalangan TNI maupun Polri itu. Kalau ada yang ulang tahun, ya itu di masa-masa saya, mungkin sekarang enggak tahu ya. Itu di angka rame-rame, kemudian di ya no, dilempar di ke kolam. Akhirnya ya, kalau tidak siap, bisa-bisa handphone yang di dalam eh, saku bisa rusak. Inilah uh, salah satu bentuk, ya, cara mereka menghibur diri, ya, cara mereka menghibur diri. Kita berharap dan berdoa, semoga ke depan TNI dan Polri semakin solid, ya, kalau TNI dan Polri itu solid, roket senang. Dan didukung rakyat Indonesia akan kuat. Ya, Bravo TNI, Bravo Polri, Terima kasih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.